Euro, USD bearish, perhatikan sedang berada di area support Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Euro, USD sedang berkonsolidasi di area support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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.09065 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.09373. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212